Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan channel dari channel channel channel channel channel channel channel yang murah channel channel channel channel channel channel channel channel channel channel kita. Buka. Ini Masangnya ini, ya, itu... dan ini dia tuh, nanti dikirim dari Pos Indonesia. Ini murah ya, satu nanti kita coba. Nah, wajahnya kayak apa? Yang. ini dalamnya okay. ada ini petunjuk manual ada ya, ini terus jalannya ini 500, 500, 500. oh mungkin Ini, ini menyiap, ya, ya. Nanti kita coba kualitasnya kayak apa. Putarannya gimana? Coba hey. ini. Ini, An, apa? ini lebih Dread, ngantep ini, <tian>. Mantap ini lihatannya ini mantep ini, uh, mantep, oh, ini bisa bisa balik ini, nah, nah. 150 ini. ini ini aja. Itu murah meriah ini. cuma 150 Empat kayak ini. Untuk pemasangan apa? untuk tujuan kita sehari-hari untuk apa? mekanik-mekanik mekanik murah meriah ini Ya ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi.